Nah, ini kita pengen bikin eh, barunya 44 cm atau 440 mm lah. Kita SC enter. Kita klik di sini sekali. Kita R enter. Klik pojok sini. Ke sini. Nah, baru masukkan angkanya 440 untuk skala milia ya. Lalu dia akan menyesuaikan ukurannya kita lari sama bagian yang depan ini posisi lebar panjangnya akan menyesuaikan bagian panjangnya juga akan menyesuaikan dengan yang ini juga masukkan 25 misalkan so, kalau uh, ini kan udah telatan kita remakan kurang eh. isi dulu kan bagaimana Mudah kan